Oscar De La Hoya, mantan petinju profesional asal Amerika berdarah Meksiko yang aktif bertinju dari tahun 1992 hingga 2009 Dia lahir di Los Angeles Amerika Serikat pada tanggal 4 Februari tahun 1973 De La Hoya juga pernah memperoleh medali emas pada Olimpiade Barcelona 1992 Mulai saat itu dia dijuluki The Golden Boy Atau si bocah emas, salah satu kekalahan terkenalnya adalah ketika menghadapi Floyd Mayweather Jr. pada 2007 dan tunduk dari Manny Pacquiao pada akhir karirnya. Total, De La Hoya pernah memenangi 11 gelar dunia pada 6 kelas yang berbeda.